Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Anak-anak, dalam pembelajaran Al-Qur'an kali ini, mari kita mulai dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya anak-anak Kali ini yang akan kita pelajari tentang ikhfa nun. Paswetnya adalah Nun atau huruf lain Jika tidak bersukun, bertemu tidak tasdid, dibaca ikhfa. Membacanya Siap-siap mendengung, panjangnya ditambah satu ketuk. Contoh kalimatnya ada di halaman 7 8 dan 9. Yang kita pelajari hari ini halaman 7 baris 1 sampai 4. Sebelum Ustazah bacakan ada nyanyiannya lo di materi Idhar Nun dan Ikhfa Nun ini biar anak-anak mudah mengingat password seri tajwid yang dipelajari. Perhatikan anak-anak Idhar itu jelas Ikhfa itu samar iklab itu membalik idhom itu masuk Ciri-ciri ikhfa Unum wal mim Siap-siap dengung Panjang tambah satu ketuk Itu anak-anak nyanyiannya Agar anak-anak muda mengingat Arti idhar dan ikhwa Selanjutnya dibuka buku cerita cuitnya halaman 7 Ustazah akan membaca contoh kalimatnya Anak-anak siap menyimak ya rajim. <tik> Bismillahirrahmanirrahim Baris 1 Fatanfukh tayra La tanfuduna illa bisultan Baris 2 A adzartahum am lam tudhirhum sampingnya fa ma faqulat baris 3 illam tawalla wa kafar sampingnya fala taj'alulillahi aada paris 4 malakum la taqqun sampingnya fa duru kaifa kana anak-anak contoh bacaan ikfa di baris 1 adalah fa ta sampingnya la ta baris 2 a au dzar ta sampingnya baris 3 mau tawalla dada baris 4 la sampainya Wow buru itulah anak-anak lafad lafat bacaan ikhfa nun. Bisa difahami anak-anak? Demikian anak-anak pembelajaran Al-Qur'an hari ini. Tugasnya membaca yang dibacakan ustazah tadi dan kirim video ke ustazah Sihatin. Semoga anak-anak tambah ilmunya dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.